Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Firsua07 channel channel yang membahas seputar P3K pada kali ini saya akan kembali membahas tentang pemberkasan P3K khususnya Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan edaran gubernur nomor 800-5928 Garing BKD, garing BKD-1 Garing Garing 2021 tentang peserta yang dinyatakan lulus dan dapat melengkapi persyaratan Pemberkasan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K Jabatan Fungsional Guru Tahap satu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Baik teman-teman sebelum kita lanjutkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lainnya Agar tidak ketinggalan informasi seputar pemberkasan P3K Tahap 1, Provinsi Sumatera Selatan. Baik, teman-teman. Uh, hal pertama yang perlu teman-teman siapkan atau lakukan adalah teman-teman uh, yang dinyatakan lulus agar mengisi daftar riwayat hidup melalui laman http http.2.sscisn.bkn.go.id ya, teman-teman. Kemudian, teman-teman yang sudah dinyatakan lolos P3K untuk dapat mempersiapkan berkas yang nantinya akan teman-teman scan dan diupload ya teman-teman. Oke, teman-teman yang pertama harus menyiapkan pas foto terbaru dengan ketentuan. Pakaian putih berdasi hitam dengan latar belakang berwarna merah. Bagi teman-teman perempuan yang menggunakan hijab, hijabnya berwarna hitam hitam polos ya teman-teman formatnya jpeg maksimal ukuran 300 KB, teman-teman yang kedua ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan jadi kalau teman-teman melamarnya kemarin menggunakan ijazah guru geografi berarti ijazahnya harus ijazah yang sesuai ya teman-teman oke selanjutnya data riwayat hidup yang sudah diisi tadi melalui laman sn tadi itu ditandatangani ya, teman-teman, di atas materai dengan menggunakan tinta hitam. Kemudian nanti di scan dengan, dengan format PDF, maksimal ukurannya adalah 1 MB ya, teman-teman. Kemudian teman-teman harus membuat surat lamaran yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan, dibuat dengan tulisan tangan, hurufnya kapital, menggunakan tinta hitam di atas kertas HPS dan ditandatangani di atas materai Rp10.000. Nanti teman-teman sama seperti yang tadi harus di-scan dengan format PDF dengan size 1 MB ya, teman-teman. Nanti surat lamarannya ada di lampiran. Kemudian yang kelima, teman-teman harus membuat atau mengisi surat pernyataan 5 poin sesuai anak lampiran 4 Peraturan BKN nomor 1 tahun 2019, ditulis tangan huruf kapital menggunakan tinta hitam di atas kertas HPS ya teman-teman jangan sampai salah. Nanti ada yang nulis di kertas dapur polio itu salah ya teman-teman. Jadi harus di kertas HPS. Kemudian ditandatangani di atas materai 10000 kemudian scan formatnya PDF, maksimal size adalah 1 MB. Nah teman-teman Isi dari surat pernyataan lima poin tersebut, yang pertama itu tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum. Karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih, ya teman-teman. Dua, tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri. Sebagai calon PNS atau PNS, P3K, prajurit, TNI, anggota kepolisian atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya ya teman-teman. itu Yang ketiga, tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS ataupun P3K, tentara maupun polisi. Yang keempat, tidak menjadi anggota pengurus partai politik atau terlibat politik praktis ya teman-teman. Yang kelima, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Baik teman-teman, selanjutnya teman-teman harus menyiapkan atau mengurus surat keterangan kepolisian atau SKCK dari kepolisian setempat yang masih berlaku. Nanti, di scan formatnya PDF, size maksimalnya adalah 1 MB, ya teman-teman. Kemudian asli surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter PNS pada rumah sakit pemerintah ya teman-teman. Format juga sama PDF, size-nya 1 MB ya teman-teman. Kemudian yang terakhir asli surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotrofika, serta zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter pada rumah sakit pemerintah. Nanti surat tersebut di scan menjadi format PDF dengan size maksimal itu satu MB ya teman-teman. Nah, teman-teman, setelah semua berkas tadi lengkap, maka dokumen tersebut di berwarna menggunakan mesin scanner dalam format PDF dan dikirimkan oleh pelamar melalui email pengadaan ASN propsumsel@gmail.com dengan format file format P3K Guru, underscore, nama, underscore, nomor peserta. Contoh, P3K, guru, underscore, abdi. Karena yang lulus abdi, ya. Kalau misalnya yang lulus firman, berarti P3K, guru, underscore, firman. Kemudian, underscore, nomor peserta, tes P3K kemarin, ya, teman-teman. Dan bukti fisiknya tetap dikirimkan oleh teman-teman, ya. Uh, kepada sekretariat panitia seleksi pengadaan CISN bidang pembinaan kepegawaian Badan Pegawai Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Kapten Pit Tendean nomor 6 Palembang kode pos 30126 pada jam kerja paling lambat 15 hari kerja sejak pengumuman ini dikeluarkan berkas harus disusun rapi dan diurutkan sesuai dengan pengumuman yang sudah saya bacakan tadi ya, teman-teman. Nah, kemudian. Dibuat dalam satu rangkap sesuai urutan. Rangkap dimasukkan ke dalam map kulit kambing. Dan dimasukkan ke dalam map plastik resleting pada jam kerja. Paling lambat 15 hari kerja sejak pengumuman ini dikeluarkan. Nah, teman-teman harus tahu pengumuman ini dikeluarkan pada 12 November 2021, jadi kita tambahkan dengan 15, artinya terakhir terakhir untuk melakukan penguploadan atau pengiriman berkas, itu tanggal 27 November 2021 ya teman-teman. Baik, selanjutnya teman-teman, peserta seleksi yang namanya tercantum dalam lampiran pengumuman ini dinyatakan lulus apa, apabila tidak, yang dinyatakan lulus ya teman-teman, namun apabila tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan, dan tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, ya teman-teman. Jadi, berkas ini memang harus lengkap, ya teman-teman. Selanjutnya, pihak pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota tidak bertanggung jawab. At Pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan tim pengadaan seleksi pegawai negeri sipil, negara tahun 2021, sehingga peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai calon aparatur sipil negara tahun 2021. Kemudian, kelulusan peserta adalah prestasi dari peserta itu sendiri apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan atau pelanggaran maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan akan digugurkan kelulusannya Selanjutnya Pemberkasan ini gratis ya teman-teman, jadi jangan tergiur dengan iming-iming oleh siapapun. Selanjutnya, apabila teman-teman mengalami kendala atau ada hal yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa menghubungi yang pertama di 0821 4070 6668. Ini bisa dihubungi hanya dengan WhatsApp dan SMS. Pada hari kerja, Senin sampai Jumat, pukul 8 sampai 14 WIB Indonesia Barat ya, teman-teman. Kemudian bisa juga menghubungi melalui email pengadaan ASN from Zoomsel at gmail.com Sama pada hari kerja, Senin sampai Jumat, pukul 8 sampai 14 WIB. Nah, cara ketiga, teman-teman juga bisa menghubungi atau mencari informasi melalui web BKD Provinsi Sumatera Selatan di HTTP. Titik 2, garis miring, garis miring, www.bkd.sumselprop.go.id garis miring ya, teman-teman. Ini ya, teman-teman. Nah, tadi di depan sudah saya bilang, teman-teman, bahwa ada lampiran ya, teman-teman. Nah, nanti lampiran ini atau lampiran contoh surat lamaran peserta P3K yang ditulis tangan sama surat pernyataan 5 poin wajib tulis tangan ini akan saya lampirkan link-nya di deskripsi video ini, baik teman-teman terima kasih karena sudah menonton video ini jangan lupa subscribe, like dan komen serta share agar teman-teman yang lain tidak ketinggalan dalam pemberkasan P3K tahap 1 Sumatera Selatan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh